untuk kepentingan dokumentasi. Jika kamu pengen nyalakan uh, kamera, silahkan. Jika tidak pun, it's okay. Uh, di Indonesia sekarang jam, jam 2 waktu Indonesia Barat, ada yang bisa tebak jam berapa di sini? Selisihnya tujuh jam, tujuh jam <coughs> lebih lambat. Jadi sekarang baru jam tujuh di sini. Oke, sebelum kita share screen, let's see screen. Let's audio. Uh, bisa dilihat? Share screen saya? Bisa, Kak. Bisa, bisa, Kak. bisa Kak. Bisa, Kak. Excuse me. Saya akan share uh, link. Nanti coba diisi ya. Membuat nanya. Where are you from? Di sini, uh, apa namanya? kita lihat daerah ya mana yang paling banyak. Tapi sebenarnya karena ini belum jam 2 pas, mungkin banyak yang belum hadir ya. Ini apa sih. Kita coba aja dulu yang ini. Kalau saya coba bogor uh, silakan diklik linknya di uh, dari WhatsApp. kita lihat hasil di sini. siapa tahu dari ad ada yang dari kota mana gitu. sudah makan siang semuanya? tahu jam jual sih pastinya udah sih. kangen banget sama makanan warteg. Deh. Ini enggak ada makan mart. Wah, kayaknya paling banyak tanggrang ya. Uh, ada juga yang dari uh, Palembang, Lampung, Semarinda, Madium. Wow, guys. Uh, ya, yeah, Aceh. Wah. Terima kasih banget loh ini yang udah jauh-jauh hadir, walaupun online sih. Tapi kan butuh effort juga ya, guys. Butuh usaha. Dulu uh, sebelum saya dapat beasiswa juga, ya gini, ngikutin banyak webinar. Tapi sayangnya dulu saya banyak yang bayar. Gimana ya? Mungkin karena mereka juga uh, bisnis gitu ya. Jadi kebanyakan yang bayar. Kalau saya sih se kedepannya pengen menyelenggarakan webinar terus secara gratis. Karena menurut saya uh, you know, pendidikan itu memang harusnya se harus gratis gitu. Harus gampang di didapat yang diakses. Oke, okay, let's see. Kita refresh lagi. Ada kerespon. lain? Right. Oke, okay, saya akan screenshot. Oh, ada empat kan. Oh, this one refresh. Good job. Nice. Oke, okay, karena kalian berasal dari berbagai daerah, saya juga ingin tahu motivasinya apa sih sebenarnya untuk datang ke sini, menghadiri webinar. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, misalkan ingin dapat beasiswa atau mau pengen dapat sertifikat itu oke. Okay. <laughs> Tapi sebenarnya adalah uh, ambil tipsnya guys, ambil ilmunya apalagi orang yang sudah memang uh, dapat apa namanya terpercaya udah di sini dan informasinya reliable. <tuh> saya udah lama nggak ngajak jadi rada-rada ya gugup <tuh> Oke okay, let's see. kadang ya Mungkin misalkan apa ya, um, what motivated you to attend this webinar? Okay, this, this, okay, that's all right, <laughs> typo, two times. Mungkin, um, for example, development. Atau cuma cari pengalaman. Oke, yeah. oke, okay. tips lelah seperti ini ya. Biasiswa mungkin ada tahunya, seperti silakan diisi. Bau yang belum isi. <tuh> Apa sih kira-kira motivasi kalian buat hadir di webinar ini? Silakan. Ini masih sharing screen. Oke, okay. um, mungkin apa ya? Um, oke, okay. wah well, kalian bisa. Yes, oke. Okay. Um, kalian punya motivasi sendiri atau oke? Okay, uh, wow. Ya, yeah, referensi S 2 good job. Yap. Biasiswa, biasiswa, oh <laughs> ini uh, typo ya, biasiswa, ini saya <laughs> Oke okay, let's see, mungkin uh, satu menit lagi, baru kita, oh your major, maksudnya major saya, kenapa penasaran dengan major saya? <laughs> Oke, okay. hmm. cara lulus LPDP ya. Yep. Oh, udah nonton itunya belum? Uh, video tips lulus LPDP ada di deskripsi grup WhatsApp itu. Diklik aja, soalnya saya juga lupa uh, tips-tipsnya. Jadi, sudah di-upload di video, didokumentasikan di situ. Justru saya lupa tips apa aja yang Saya uh, kasih di... I forgot. I've got everything that I said on that video. But if you would like to see that video. Go ahead. The link is on our group uh, description. You'll see that you will get the information that you need. Absolutely. It's beautiful. Wow. OK, should we wait for the next one minute? I think that's okay. It doesn't hurt anybody. So so far we've got how many people here? Ooh, thank you so much for your oh, participation. Absolutely great, amazing. Okay, let's see the last. Oh, uh, this, do people still? Uh, Respond to this question, let's see, refresh it. <laughs> no. oh, oh, we've got someone from Surabaya, that's wonderful. You can also uh, answer again, if you like. This is my question. Okay, let's see. Referensi lanjut S2, yay. Okay, uh, yang referensi lanjut S2, boleh open mic, dan langsung diskusi. Kenapa bertanya seperti itu? Silahkan. Silakan. Halo, siapa? dengan Siapa? Dengan Nasriati. Oke. Okay. Silakan Kak. Kenapa, Kak, tanya kayak gitu? A uh, karena ini apa? Saat ini, Kak, lagi prepare buat lanjut S2 sih, gitu. Jadi kayak menjaga semangat juga karena kan daun gitu kan kayak apalagi kayak persiapan ayam gitu kan jadi kayak butuh setiap <laughs> hari gitu jadi kayak yeah. kalau nonton nonton gini kan jadinya kayak oh iya harus kayak gini gitu sih ya sama waktu itu aku juga gitu kak jadi uh, memang uh, melihat awardi itu adalah uh, suatu hal yang membuat kita menjadi apa ya semangat terbakar kembali gitu jadinya ngomong-ngomong S1 apa kak? S1 kehutanan kehutanan sudah searching yang berkaitan dengan kehutanan untuk S2 nya? Uh, sementara udah sih kak jadi kemarin itu sempat juga uh, udah nyari juga siapa namanya didapatnya di Hokkaido University nah kebetulan udah dapat live nya dan udah ngecoba email sensenya juga dan alhamdulillah yang baik cuman masih harus persiapan buat basic store juga kan ya kak Belum yeah. dapat basic yeah. store gitu uh, Biasanya oh. kalau di luar negara yang berbahasa Inggris IELTS-nya mungkin lebih sedikit ya yeah. nah, Lebih rendah harus. Cuman untuk apdp nya tetap 6,5 Iya yeah. itu hmm. 6,5 Jadi sekarang masih Ritter juga sih kak gitu Jadi ya masih nyiapin sih Sanggil masih semangat. Ini sebenarnya ilmu yang uh, sangat penting untuk Indonesia ya, uh, karena kehutanan. Jadi biasanya LPDP itu memang uh, mempermudah para calon uh, penerima beasiswa bagi yang ilmunya tuh memang sangat bermanfaat. Jadi bukan yang aneh-aneh gitu. Uh, kalau ini uh, insya Allah diperlancar ya. Amin. Kalau ada sesi tanya jawab boleh tanya lagi atau di chat nanti bisa saya. Kasih kak. Untuk kasus itu juga nanya soal major S 2 Kenapa kak? Boleh? Halo. Silakan. Tadi kayaknya ada dua yang nanya soal ya nah ini dia referensi lanjut mes 2 oke screenshot oke itu aja kali oke so oke sekarang kita lanjut ke pengenalan uh, tentang United Kingdom. So a lot of you guys may not know that uh, United Kingdom is not only one nation. It's got four countries. Wait. So bagian baru Hello, Eka. Yes, I'm Hi. How have you been? Oh my God, I haven't seen you forever. How are you? <laughs> I'm good anyway. How about you, mate? Fantastic. I'm doing well. I love it here. Even I like it better here. Oke, okay, um, selagi menunggu loading, kita akan perkenalan dulu dengan apa itu United Kingdom. Sebenarnya banyak yang kurang tahu bedanya apa United Kingdom dengan Inggris. So, is uh, Can you see my screen, guys? Absolutely. Oke. Okay. How many kids have you got now, Ika? Still one, uh, second in progress. Wow, kita <laughs> <so> productive, huh? <laughs> Oke, okay, um, next one, you Sorry, guys, it takes so long. It's not MacBook. LPDPS sekarang lagi mencari. Uh jurusan yang berkaitan dengan climate change, yang isunya tentang um, lingkungan. Coba cari <coughs> S2 atau S3 yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh negara. Ekonomi, uh, pembangunan, pendidikan juga. <coughs> Salah satunya ya jurusan saya. Jurusan saya itu adalah teaching English. Sebenarnya. <coughs> Jadi semua... Yang ingin kuliah ke luar negeri membutuhkan IELTS atau TOEFL <tuh> tanpa terkecuali. Well, kecuali kalau beasiswanya tidak me, apa ya, tidak mewajibkan seperti Turki, ya. Kalau nggak salah, beasiswa Turki itu nggak mewajibkan TOEFL atau IELTS, Kalau nggak salah, ah, atau tetap ada juga, cuman bedanya angkanya atau skornya itu lebih sedikit sih, sedangkan kalau pengen dapet LPDP tetap saja butuh IELTS. Oke, okay. semua foto di sini uh, saya ambil pakai DSLR jadi ya, bukan sekedar ngambil di internet, semua asli. Nah ini uh, pemandangan di depan, <coughs> di depan hidung. Excuse me. Ini uh, daerah ini namanya uh, Gateway, gerbangnya uni, uh, University of St. Andrews. Oke, okay, sebelum kita lanjut tentang sharing pengalaman saya, ada tinggal di sini. Oh, uh, I'm still very, uh, extremely nervous, guys. Are you still there? Hey guys, still there? I'm here, mate. I'll always okay. listeners. How about the screen? Is it clear? Very clear. It's nice Pretty picture funny. anyway. <laughs> You should visit me here and then, I don't know. <laughs> Oke, okay, ini United Kingdom guys. Jadi uh, terdiri dari empat negara. Wales, England, Scotland, Northern Island, atau Irlandia Utara. Nah, Irlandia sendiri adalah Republik Irlandia. Jadi beda, beda bukan UK ya. Sih, lihat di sini garisnya. UK, bla bla bla bla. Sedangkan uh, Republic of Ireland sendiri benderanya kalau yang ini beda sini England Scotland jadi sekarang UK yang seperti ini Kadang so orang suka bingung bedanya uh, Scottish English Welsh Irish misalkan I'm from Scotland I am Scottish <tuh> tapi mereka semua adalah British karena di sini lihat British Isle ini uh, disebutnya British English tuh ya semua di sini sedangkan setiap daerah atau negara punya aksennya sendiri, sendiri ya. Kecuali Wales, mereka kayaknya nggak, mereka uh, Celtic. Bahasanya Wales. Celtic ya, semacam mereka. Kita nyebutnya Inggris. Semua, ser, semua serba Inggris, padahal UK bukan Inggris. Well, bahasanya Inggris, cuman. Ya, perlu kalian tahu aja, guys. Jadi harus, uh, kalau pengen kuliah ke UK, tapi enggak tahu terminologinya atau demografinya. Well, kalian sia-sia belajar -sia ke UK. Jadi harus tahu istilah-istilah uh, lain. -istilah enggak sih. Oke, okay, saya melanjutkan S2 dengan tekad yang membara. Daripada lulusnya 2020 tapi uh, rencana buat kuliahnya itu bisa sampai ngabisin waktu hampir dua tahun ya, guys. Jadi bagi kalian yang Baru persiapan Tiga bulan atau enam bulan Dan merasa sudah capek Well Itu masih belum seberapa <tuh> Karena banyak yang Sudah lama juga Tapi banyak yang gagal Persiapannya Jadi kuncinya adalah jangan menyerang nah, Ini adalah quote Yang saya selalu apa ya Pegang Education is not preparation for life Education is life itself Jadi Education itu bukan cuma kita pengen dapetin karir yang lebih baik atau salary yang lebih tinggi Tapi di setiap kehidupan kita Kita berjalan dengan pendidikan Kita uh, meningkatkan kualitas hidup dengan pendidikan Dan sukses itu bukan cuma bagaimana kita You know, uh, jadi lebih Lebih banyak uang misalkan no. Atau punya banyak rumah Tapi bagaimana pengaruh kita terhadap uh, Society Masyarakat sekitar kita Apakah mereka mendapatkan juga Benefit yang kita Berikan, kita peroleh That's the key guys Oke, okay, um, sebelum kita lanjut Kalian bisa bikin Story atau apapun Dan bisa, ya you know, saya Nanti, insya Allah saya repost yep. Sebenarnya <tuh> Sesuai dengan nama webinar ini, sharing pengalaman dan kuliah, saya tidak akan banyak uh, melakukan pembicaraan, tapi lebih banyak ke diskusi. Jadi setelah presentasi singkat ini nanti, kita akan langsung ke uh, Q&A. Oke. Okay. Kalau kalian mau benar-benar terorganisasi dengan baik, meraih beasiswa, harus punya timeline yang uh, bagus gitu. Contohnya adalah seperti ini. Ini dulu saya ada uh, papan tulis di rumah, di foto. Ini bukan foto saya, tapi dulu saya kayak jadi cuman fotonya hilang. Cuman sama persis, jadi kayak uh, personal statement udah ada, transkip ijazah paspor, IELTS, bla bla, semuanya. Semua dokumen itu penting. Dan setelah mendapatkan LPDP misalkan, kita harus punya bebas TBC, gitu. biasanya uh, ada si Ronsennya di, excuse me. Ronsennya ada di uh, Rumah Sakit Wintaro. Pokoknya setelah, pokoknya intinya sebelum dapetin, uh, sebelum ngumpulin dokumen yang lengkap, jangan ke tahap berikutnya dulu. Dan di sini banyak beasiswa sebenarnya yang ada di dunia. LPDP itu yang paling bagus guys. Kita sudah ngebandingin. Uh, uh, apa namanya beasiswa di seluruh dunia, uh, Chevening, uh, AAS, AAS itu Australian Award Scholarship, LPDP, pokoknya LPDP itu paling lengkap, paling banyak. Cuman memang nggak sebesar AAS, lebih tapi lebih baik. Apalagi uh, dananya dari pemerintah gitu, loh gitu. pemerintah Indonesia. Jadi kita uh, ada rasa nasionalismenya. Karena di situ kita uh, harus mengembalikannya dengan bukan dengan uang ya, tapi dengan uh, you know, jasa kita kembali pelayanan, servis gitu dengan membangun Indonesia lebih baik dalam bidang ya bidang Anda sendiri, a, a, Anda sendiri bidangnya apa gitu Pendidikankah atau apa pembangunankah, atau atau apapun. Pokoknya buat Indonesia itu lebih baik Oke okay, Dan selanjutnya Memang harus seperti ini nih guys Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya Saya menyiapkan itu hampir 2 tahun Belajar IELTS sendiri Meskipun saya guru bahasa Inggris Tapi IELTS itu berbeda ya dari Bahasa Inggris yang biasa Karena IELTS nya adalah IELTS akademik Jadi memang agak sedikit lebih susah Bukan sedikit lebih susah hmm. ya. <laughs> Susah sekali guys Oke okay lanjut ke opsi oh, dan tinggal di UK. Oke, ini semua foto saya ambil sendiri. Uh, untuk yang kartu, kita harus punya student bus buat bolak-balik uh, commute dari tempat tinggal ke apa namanya uh, ke kampus. Dan ini bank UK yang paling rekomendasi, Mohon Jo. Jadi kalian lihat di sini. Kalau untuk biasa hidup Gak hidup tanpa nasi ya guys Ada rice cooker Dulu saya punya teh sari wangi Ini, ini beras satu kilo Cuman 75 penis Kalau dirupiahin cuman 13 ribuan Telur lo berapa ya? Telur satu deh satu pound sterling Sekitar lima 17500 atau sekarang lagi Rp18.000, uh, pound sterling lagi menguat, dan rupiah menurun. Oke, okay. sepertinya kalian lihat di sini ada uh, jadwal, sorry, sini jadwal untuk kuliah di sini. Oke, okay, sorry. Uh, ini adalah bentuk dari... Uh, Macam media pembelajaran di University of St Andrews, dan kebanyakan di UK seperti ini menggunakan uh, software yang sama, cuman namanya beda-beda seperti di sini karena nama kampusnya St Andrews, makanya my Saint Mungkin kalian kuliah di Edinburgh jadi my Edinburgh atau apa gitu. Uh, di sini kuliahnya benar-benar terorganisir dengan sangat, sangat baik, semuanya. Uh, essay base, no, AC base. Jadi uh, tugasnya lebih banyak nulis essay dan nggak boleh <laughs> dan ketahuan nanti kalau copas aja. Jadi uh, tipsnya adalah kalian harus rajin baca bahkan dari Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia itu kan nggak suka baca ya guys, termasuk saya. Tapi kita di sini harus banyak-banyak membaca. Gitu guys, oke, okay. so ini uh, jadwal per saat semester kita ada di mana kuliahnya, jam berapa, mata kuliahnya apa, sampai satu semester tinggal di klik lalu oke, okay. dan di sini uh, dalam satu <coughs> satu semester itu sekitar empat bulan dan empat mata kuliah. Contohnya, misalkan education and researching. Klik "Oke". Okay. Di sini ada weekly forum, biasanya, dan ini sangat uh, susah, guys. Susahnya itu karena kita harus berdiskusi dan merespon uh, teman sekelas. Misalkan ada pertanyaan seperti pertanyaan seperti ini: "Ini kan, aduh, susah banget." Ini thinking about research philosophical beliefs assertion and their purposes. What kind of belief explain answer what research paradigm Dan kalian harus siap-siap membaca ini satu pertanyaan eh dua pertanyaan ini satu diskusi maksudnya. Saya jawab Oke. Okay. Ini jawaban saya. Ini saya bisa sampai tiga jam baca lihat referensinya baca dua dua artikel dan itu dibaca full karena kita harus ngelihat dan harus bisa mengkonklus uh, mengkonklus gitu, summarize ya, cuma gini aja tiga jam <laughs> mungkin karena saya, saya tuh bukan orang yang pinter banget ya saya orang bodoh ini jadi kalau menyelesaikan tugas segala macam hanya dalam satu dibatasin 250 kata, saya bisa sampai tiga aja. Karena harus benar-benar uh, lihat uh, referensinya, harus bisa lihat apa namanya uh, citationnya yang harus benar. dan gak boleh sembarangan karena mereka tahu nanti uh, kalau cuma copy paste. Dan ini adalah uh, apa namanya? satu hal yang Indonesia sekarang suka diremehkan gitu, copy paste, budaya copy paste itu benar-benar harus dihilangkan. ya, makanya bagi kalian yang pengen kuliah di luar negeri harus disiplin dari sekarang, uh, apa, harus rajin baca, harus rajin research, harus uh, apa, banyak inisiatifnya dan banyak uh, you know curiosity-nya mas banyak penasaran gitu guys jangan jangan hanya mengandalkan copy paste oke okay. itu sekilas tentang uh, kuliah sekarang kita tinggal gimana di sini uh, saya tinggalnya nggak di University of dan uh, University of Saint Andrews jadi sedikit Sedikit ke arah mana ya? Ke arah selatan Jadi tinggalnya di sebelah kotanya Ibaratnya kampusnya di Jakarta Saya tinggal di Bogor kali ya Gitu ya Ya mirip Oke okay. Uh Indonesia Saya kangen sekali Indonesia Oke okay, let's go to United Kingdom United Kingdom, wah, wah, jauh banget ya guys Kebayang gak sih kalian kuliah di, di, di orang tua Well, banyak di sini uh, yang sudah berumah tangga guys Jadi kalau kalian mau berumah tangga dulu, silakan Bawa anak, silakan. Tapi untuk yang S2, uh, untuk S2 Kalau misalkan bawa istri atau suami dan anak Itu mereka nggak dapet tunjangan, kecuali S3 S3 dapat tunjangan kalau dari LPDP. Jadi suami atau istrinya misalkan suaminya yang kuliah tapi istrinya enggak. Tapi kalau S2 cuman sendiri, guys. Jadi harus uh, ya, yeah, hemat teman-teman. Ini nge like lagi gitu. dong. Oke, okay, United Kingdom. Saya belum ke London. Pengen deh ke England. Oke, okay, ini Scotland, di mana University of St. Andrews berada. Oh. Oke, okay. nah kalian lihat sendiri ada Dundee dan St. Andrews. Nah, di situ St. Andrews. Jadi, saya naik bus dari sini Dundee ke St. Andrews. Dundee St. Andrews. Ini mohon waktu... Berapa ya 40 menit kali ya? Aduh, pemandangannya indah. Indah banget waktu setiap kali berangkat tuh ngelihat perbukitan mirip kayak uh, nah, no, mirip kayak acara bukitnya emang aduh. Pokoknya cantik banget, guys. St Andrews. Ini dan di 40 menitnya sekitar gitu lah, guys. Oke, okay, next Study dan tinggal Seperti itu, ngikutin kuliahnya Seperti itu, harus uh, Jadi kalau untuk kuliah sendiri Ini oh, ini masih share screen? Do you see? <laughs> dan saya lupa lagi share screen Can you see my screen? Oke okay. Karena suka terjadi hal-hal seperti itu Oke okay. Oke um, dan kuliah di sana nggak perlu absen kecuali uh, seminar. Jadi kayak seminar itu seperti training gitu setiap bulan. Uh, setiap minggunya ada tambahan kuliah selama satu jam. Oke, okay. ini aduh laptopnya. Masih dengan suara saya? Masih, Kak. <laughs> laptopnya <juga> udah udah... <tong> Perlu diganti, lihat not, not responding Oke, okay, mungkin jangan di uh, fullscreen kali ya Oke, okay, skill Skill yang perlu dimiliki untuk kuliah di luar negeri pastinya masak Harus bisa banget masak Ini yang gak akan dikasih tahu LPDP juga Saat persiapan keberangkatan Jadi skill skill yang di luar uh, Apa ya skill yang Anda ketahui nanti setelah berada di luar negeri. Sosial, uh, komunikasi. Terkadang komunikasi bukan cuma bisa bahasa Inggris ya, tapi bisa ngobrol atau bisa you know, carry a conversation with other people. And then you feel like they know you so well. And then they like you. They like uh, hang out with you, you not being awkward. Be friendly. And be uh, kind to anyone, yeah, literally be kind to anyone, because you don't want people to dislike you. Okay, and then, uh, oh, setelah masak, social, communication, next adalah uh, management. <laughs> management waktu dan juga uang. It penting sekali, guys. Ya, contohnya seperti belanjaan kayak gini kan perlu Walaupun mungkin sepele ya Tapi kadang uh, kita nggak tahu harga mana yang lebih murah Kita harus cari tahu di mana yang uh, Bahannya cocok sama perut kita orang Indonesia gitu Excuse me. Terus uh, cari yang juga halal Misalkan penting sekali guys oke okay. uh, saya tidak akan membahas lebih mendalam soal LPDP tapi kalau kalian mau tanya boleh, karena sebenarnya presentasi saya sudah selesai karena waktunya Q&A oke, okay, wait Jadi uh, seperti yang saya bilang setengah jam untuk presentasi dan sisanya uh, diskusi. Ada yang mau bertanya Silahkan di uh, open saja mic-nya. Rika uh, Rika udah di sini belum ya? So Rika teman saya juga di sini tinggal di Dandi dan beliau bakalan pulang di bulan ini uh, Indonesia. Tapi uh, mau sharing juga, cuman kayaknya Rika-nya nggak ada di sini, Karika. Halo, masih dengar suara saya? Dengar, Kak. Oh, Oke. Okay. Okay, uh, oh. <laughs> Laptop saya yang freeze guys. Oh, ya ampun. <laughs> Padahal udah dibilangin uh, dengan uang yang sudah ditransfer dari OPDP, sebenarnya bisa, buat beli Macbook atau komputer baru, <laughs> cuma saya nggak mau. Oke, okay, uh, yang pertama JJ, silakan JJ. JJ. Uh, oke. Okay. Uh, Dengan suara saya kan? Ya, yeah, jelas. Uh, oh ya, yeah. oke. Okay. Uh, salam kenal kak. Hai. Sebelumnya salam kenal untuk teman-teman di sini. Uh, aku mau ini dong, uh, mau sharing, mau cerita untuk keadaanku, mm -hmm. tapi uh, jadi gini kak. Aku kan kerja sambil kuliah. Uh, aku paginya kerja, terus malamnya itu kuliah. Lah aku itu seben, uh, apa ya? Bing, sebenarnya bingung mau bagi waktunya untuk belajar, belajar tovernya sama ayusnya itu bingung. Karena waktunya itu, maybe bisanya cuma sabtu minggu dan itu belum tentu juga karena biasanya uh, juga overtime kayak gitu. Lah. Sebenarnya uh, kakak sendiri pernah nggak sih di posisi ini gitu Untuk pembagian waktunya kayak gimana Atau enggak uh, ada saran lain buat fokus kuliah ya kuliah Atau mau kerja ya kerja gitu, gitu Oke okay. uh, Saya pernah uh, Eka di sini Eka Apri Widianto Beliau tahu kalau saya dulu kerja di Dan juga Sylvie kalau ka, kamu lihat Saya dulu kerja di supermarket uh, Namanya Giant sekarang Jaya sudah tutup JJ mungkin tahu ya Kak JJ tahu tahu kak <laughs> ya dulu tuh tau. sama tapi kuliahnya bedanya gini kuliahnya pagi kerjanya siang dan itu full time jadi uh, bisa sampai 10 jam uh, 8 jam itu dapat normal ya dan uh, selalu menyiapkan waktu jadi <tuh> kuliahnya itu dari jam 8 sampai jam 12 misalkan Kerjanya dari jam 2 sampai jam 10 malam. Nah, besoknya gitu lagi. Jadi kayak bener-bener dihantem gitu dengan kerja dan kuliah. Tapi nyatanya, alhamdulillah saya di sini, di UK, dengan beasiswa LTP. Intinya adalah uh, harus bener-bener tahu uh, timelinenya. Jadi... S1 harus selesai dulu karena butuh ijazah buat lanjut S2 di UPDDP. Kedua, uh, memang harus uh, sekarang uh, semester uh, aku semester 4, Kak. Nanti bulan depan baru okay. masuk semester 5. Okay, kebetulan uh, emang kuliah ya, S1 aku tiga tahun jadi insyaallah tahun depan itu udah mau semester 8 aja perhitungannya seperti itu jadi sebenarnya lebih mau persiapan mulai dari sekarang seperti itu Kak betul, betul sangat bagus sebenarnya sangat bagus soalnya uh, jujur saya sendiri uh, gap yearnya dari SMA ke S1 itu berapa coba? 4 tahun <laughs> 4 tahun coba dari lulus SMA, eh SMK sih sebenarnya, 2012, masuk S1 itu 2016, lulus 2020, jadi 4 tahun eh, gap year, kalau yang lain kan oh, gap year 1 tahun, 2 tahun, nah, saya 4 tahun, tapi nggak apa-apa, <tapi> cuman kalau LPDP eh, ada batas usianya 35 tahun, untuk yang S2, kalau S3, 45 tahun. Jadi memang uh, sedini mungkin sih. Sedini mungkin untuk mempersiapkan. Nah, untuk yang... Kalau menurut saya ya, Kak eh uh, memang lebih baik diprioritaskan. Kalau mau lulus dengan tepat waktu, sebaiknya memang diprioritaskan kuliah. Karena waktu itu saya juga udah berhenti di semester 7. 7, udah ngumpulin duit buat intinya, buat lulus dulu. habis itu, dapat kerjaan yang sesuai dengan uh, bidang, yaitu ngajar, ngajarnya bahasa Inggris. Jadi, uh, sedangkan kalau untuk jadi guru, kan waktunya lebih banyak. Jadi, uh, ya nggak apa-apa karena part-time, jadi uh, kuliahnya lebih fokus. Memang harus ada sesuatu yang kita uh, singkirkan, gitu. Memang sulit sih sebenarnya teman, uh, kita kan pengen dapetin gelar dulu yang lebih tinggi se sehingga nanti dapetin kerjaan yang lebih baik. Memang itu sih tujuannya. Jadi ya gak apa-apa dikorbankan. Mungkin terdengar gimana ya agak kontroversial cuman ya seperti itulah. Jadi biar uh, biar lebih fokus aja kuliahnya. Tapi kalau memang bisa jalan dua-duanya sih ya nggak apa-apa gimana uh, iya ya kak emang emang aku aku membernya seperti itu sih Kak nanti pas masuk semester tujuh itu saya emang udah mau berencana untuk resign karena emang saya mau fokus S1 terus mau lanjut S2 nya ini iya. 2 nya kan saya mau ngambil LPDP ini Betul. Oh, berarti ya. kalau Ayota um, gimana Aminnya udah persiapan sampai mana oh bar, baru baru ini sih kemarin-kemarin cuman baru ikut pelatihan aja sih kak tapi okay. masih belum ngelponin banget akhirnya <laughs> mau mau terus aja nanti IELTS itu lebih susah memang oh, oh. jadi saya aja persiapannya lebih dari satu tahun yang IELTS-nya dia ya, terus dokumentasinya oh, ya. beberapa bulan jadi kalau ditotalin ya dua, dua tahunan sih hampir dua tahun persiapan buat dokumen sama IELTS um, IELTS itu Oke, okay, misalnya uh, oh, kamu dapat 7 ya Jay, 7 x 9 ya, itu udah aman banget dari EOPDP. Uh, maaf Kak, tadi suaranya menghilang. <laughs> jadi IELTS-nya gitu. uh, memang kalau pengen aman, dapat 7, karena IELTS itu nilainya paling tinggi kan 9, jadi 7 itu udah bagus banget. Oke. Okay. Oh iya ada, ada pertanyaan sebenarnya. lagi deh. Emm Oke, terus kalau S2 itu metode pembelajarannya tuh kayak gimana sih Kak? Aku kurang tahu. Kalau S1 kalau... kan lebih, dia lebih pembelajaran lebih banyak ya. Terus yeah. ada kuis, ada ada <laughs> ujian kayak gitulah. Kalau S2 itu seperti, seperti apa Kalau S2 ini dari negara sih sebenarnya. Karena kalau di Indonesia, kan, pasti S2-nya beda, kayak 2 tahun. Kalau di sini, cuma satu tahun itu dari beda durasi. Terus, esainya, uh, nya ya, kita lebih banyak cuma nulis esai, Ada sih ujian juga, cuma ujiannya nggak. Ini sih nggak uh, terlalu, kita sih biasanya open book kalau ujian. Terus, um, ya, kayak dipadetin gitu, ya. Inilah budaya orang Indonesia yang mungkin yang suk kurang suka membaca, pasti bakalan nggak nggak betah di sini. Karena memang kita di dipus gitu buat ngebaca bener-bener ilmu yang di, sebegitu banyaknya harus dimasukin <laughs> sedekimi, sedemikian rupa dengan membaca. Jadi uh, baca <laughs> harus uh, suka dengan membaca pokoknya kalau di sini gitu. Eh, kalau untuk S1 banyak tugas ya. Iya yes, sih yes, memang ya yes, banyak tugas. Tapi S2 tuh kayak cuman dipoles aja gitu. Kita kan udah udah ada fondasi di S1. Jadi S 2 nya cuman ya memperlengkap aja nggak nggak banyak sih, nggak sebanyak di S1. Gitu. Oh, oke okay, Kak kalau gitu. Ah oh, berarti tergantung negara ya 10. untuk berapa tahunnya kayak gitu ya, Kak? Kenapa aja? Uh, tadi untuk S2 nya, S2 nya itu tergantung negara ya. Iya, yeah. di sini kebanyakan cuma satu tahun, tapi ada juga yang dua tahun. Biasanya, tapi okay. itu tergantung dari jurusan sih, sembilan puluh persen cuma satu tahun. Oh, uh, tapi kalau dari segi LPDP nya sendiri tuh harus ditargetin berapa tahun sih, Kak? Dari oh, kita setelah dapet LPDP, kita punya perjanjian 2N plus 1. Artinya 2 dua N plus satu. Artinya, dua kayak dua tahun plus dua eh, kali masa studi plus satu tahun. Kalau misalkan studi S dua nya satu tahun, berarti dua kali satu dua plus satu tiga. Berarti kita harus mengabdi tiga tahun di Indonesia. Kita harus balik lagi ke Indonesia secara fisik, ya. Ilmunya kita. Sampaikan di Indonesia selama 3 tahun Setelah itu sebenarnya dalam 3 tahun itu ya terserah mau jalan-jalan ke seluruh dunia nggak apa-apa Cuman kontraknya kita nggak boleh kerja di luar Ya begitulah kontrak uh, LPDP Kan LPDP itu uangnya dari pajak rakyat Indonesia guys Jadi kita harus balikin lagi dengan jasa kita Kalau kuliahnya 3 tahun uh, Biasanya S3 itu tiga tahun, ada juga yang empat tahun, ya. Berarti 2 N plus satu lagi, berarti BPN 6 plus satu tujuh tahun, ya. Karena dua kali tiga plus satu, ya. Itu kalau misalkan yang pengen oh. dia bisa-bisa aja sih, tinggal di luar negeri, cuma setelah nanti masa masa apa? Ya, pengabdian selesai, ada lagi, guys. Oh jadi aku baru tahu baru tahu ini kak malah. Iya. Berarti Memang... kalau habis lulus lulus S 2 terus eh dapat dari lulus S 2 nya hasil dari LPDP itu berarti terus ngabdi ke negara dan ngabdi negaranya itu tergantung negara mau memposisikan kita nah, kayak gimana tuh? Iya ya. betul. Ya. Tapi lebih baik uh, bidang kita sendiri J. Kalau aku kan ngajar ya aku jadi guru atau dosen atau jadi ya seperti ini. Memberikan ilmu secara sukarela misalnya. Atau jadi apa gitu. Uh, uh, Desain atau develop the curriculum. Mengembangkan kurikulum atau segalanya. Yang intinya bermanfaat gitu buat perkembangan di Indonesia. Kalau misalkan. Uh, apa ya? ya. Ya seperti sih. Banyak juga yang uh, melanggar gitu loh guys. Dalam masa jabatannya atau udah nikah sama orang luar terus uh, tinggal di sana padahal uangnya kan dari kalian dari kita kita semua gitu dari pajak Indonesia <laughs> karena gini dalam ini saya bocorin ya untuk setiap bulan aja kita dikasih hampir 20 juta terus untuk yang uh, bayar kuliah itu langsung dilunasi dalam satu tahun untuk kuliah saya aja itu bisa sampai 500 juta kalau nggak salah Kan uangnya banyak itu kan. Belum lagi 20, bulan, 20 juta per bulan selama satu tahun. Itu kan lumayan. Mungkin award yang di luar negeri itu rata-rata bisa sampai satu miliar gitu kan. Kan pastinya intinya LPDP itu menginvestasikan uangnya terhadap warga negara Indonesia untuk membantu mengembangkan... Indonesia lebih baik gitu loh. Kalau misalkan <laughs> uh, akhirnya menikah dan juga tinggal di sana ilmunya nggak pernah diterapkan di Indonesia sama aja kayak berkhianat terhadap Indonesia juga sih. Menurut saya sih gitu log logikanya. Jadi harus siap-siap punya nasionalisme yang kuat. Ada lagi pertanyaannya? Siapa? Boleh? Eka? Sylvie? Anyone? Hey, any questions for me? Hello, can you hear me? Yeah, I can. Hey, mate. Anyway, I'm really proud to see you. you there, exactly. Mate, <laughs> right, I was wondering exactly how you deal with people that are native from UK who absolutely have mind-blowing accents, And we know exactly that they're totally different than American accents we learned in Indonesia as well. So, especially Scottish, I've learned that, and I still can't believe the way they speak, it's like talk under the water, how you deal with it, mate. Oh, yeah. Well, sebenarnya uh, di UK, seperti yang tadi untungnya, dijelaskan ya, secara demografi, Scotland, England. Nah, kalau yang England, accent-nya adalah English, jadi English yang benar-benar general, yang secara umum kita dengerin. Nah, untuk yang Scotland, uh, <coughs> aksennya Scottish, dan dari Scottish sendiri setiap kotanya beda-beda. Di sini dan di uh, kotanya, aksennya itu disebut Dandenian. Dan itu lebih, lebih tinggi, lebih tebal daripada uh, Scottish aksen yang biasa. Jadi misalkan kayak person mereka nyebutnya person University University, jadi ada aksen, dan sulit sih sebenarnya emang uh, mendengarkan ngomong mereka kayak berkumur-kumur karena kalau dites bahasa Inggris itu, uh, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang umum banget gitu loh yang aksennya jelas, sedangkan di sini tidak seperti di latihan-latihan bahasa Inggris atau English course caranya menghadapinya adalah uh, Ya, kita terbiasa aja dengerin ngobrol. Terus nanya, "Gak apa-apa nanya, karena di kalangan Scottish people sendiri, kadang misalkan asalnya dari Saint Andrews, Saint Andrews itu Scottish accent beda, ke Dandenian beda. Ya, dia ada nanya, 'Oke, okay, excuse me, uh, what were you saying?' Bisa gitu, misalnya nanti dia akan pelan-pelan ngomong, 'Oh, this is what I meant.' Blah, blah, blah.' Jadi, memang. Aksennya banyak sekali di UK dan kita ya hanya aja kalau nggak ngerti nggak apa-apa bukan kalian itu bodoh tapi memang ya seperti itu kita mereka sendiri yang bahasa Inggris sebagai L1 atau disebut dengan bahasa pertama native language mereka masih kesulitan untuk uh, to understand each other apalagi kita yang uh, English as our second language gitu. Jadi ya apa-apa. Jadi tipsnya nanya kalau nggak ngerti. Terus uh, ya biasa harus ngobrol sama mereka, soakrab, biar paham gitu uh, aksennya. So, thank you for your Terus lagi, lu gimana ngatasin cross culture di sana kan pasti banyak dong perbedaan budaya di sana bagaimana lu bersosialisasi atau membaur ke masyarakat di sana pasti kan nggak mungkin dong dia terus stay di dorm gitu kan ya yeah, it's okay uh, di sini uh, karena sini banyak yang sibuk dengan seni sendiri sih jadi <tuh> uh, dan mereka banyak <tuh> apa ya, orang internasional jadi seluruh dunia mereka lebih toleran dan hmm nggak nah. gak rasis gitu sebenarnya semakin <tuh> ke kota besar kayak London ya sama aja kayak di Jakarta sih banyak yang rasis mungkin banyak yang Islamophobic tapi di Saint Andrew sendiri ibaratnya Saint Andrew di situ kayak Yogyakarta kali ya kota pendidikan uh, di sini tuh aslinya jauh lebih indah daripada foto-foto yang kalian lihat di PowerPoint tadi pokoknya nah, udaranya ya. bersih Orang-orangnya baik. Seru sih, pokoknya St. Andrews. Sekalian promo buat St. Andrews ya. Kalau mau cari-cari S2 program lain, St. Andrews aja dulu coba. Keren. St. Andrews kan baru uh, usianya aja udah 600 lebih guys. Jadi oh, termasuk ancient university. Universitas uh, ancient itu apa namanya tua gitu ya. Sudah sangat uh, senior <laughs> Makanya di, di UK, untuk di UK uh, biasanya Oxford, uh, Oxford, Cambridge biasa disebut Oxbridge Baru ketiga Saint Andrews, biasanya Oxford, Cambridge St. Andrews St. Andrews selalu di top 5 Seluruh UK ya Oke okay. Oke okay, anyone? Ada pertanyaan lagi? Boleh? And one last question for me. Eh okay. uh, Kan setiap universitas itu kan pasti lu kan nge banyak nih sebelumnya. Ketika lu coba apply LPDP itu kan pasti nggak tahu lah masing-masing mana yang akan itu. Tapi lu pasti kan tahu standarisasi nilai IELTS dari masing-masing universitas itu. Nah, biasanya berapa rata-rata kalau di UK itu nilai skor IELTS-nya berapa dan berapa kali percobaan lu bisa sampai achieve itu nilai. Pasti nggak uh, mungkin satu kali percobaan ujian lolos, kan? Untuk IELTS sih, kayaknya cuma sekali. Nice. Perfect. Soalnya memang, uh, gimana ya? Bahasa guru bahasa Inggris, ielts aja you kan like <laughs> lucu ya? Yeah. Karena di UK sendiri, untuk IELTS paling rendah itu biasanya... 6,5. Oh. Makanya tadi saya bilang 7 itu udah udah bagus banget. Nah, 6,5 ini itu paling rendah ya, guys. Tapi di Australia banyak juga yang menerima 6. dan jurusan yang jurusan kalau kanda jurusannya sulit, maka jurus uh, jurus apa namanya? IELTS-nya pun makin tinggi gitu. Jadi ada yang IELTS minimal 7. Jurusannya misalkan uh, science Science atau computer science Atau science sendiri yang mandiri ya Atau Yang benar-benar complicated gitu loh guys astronomi mathematics, physics Biasanya itu lebih membutuhkan uh, IELTS yang jauh lebih tinggi Karena Prospeknya nanti ke depannya Belajarnya nanti lebih, lebih berat lagi Tapi Uang yang akan terima atau salary di saat kalian lulus S2 dengan gelar setinggi itu Akan terbayar Sedangkan kalau untuk, kenapa guru bahasa Inggris lebih sedikit Karena kita cuma ngajarin bahasa Inggrisnya aja Kita bukan ngajarin sainsnya, kita bukan ngajarin uh, biologi atau medicine, statistik Bukan seperti itu Kita ngajarin cuma the language-nya, not inside uh, the subject Fokus, jadi okay. jangan merasa cemburu gitu, oh kok dia bahasa Inggris jurusannya tapi lebih rendah gitu uh, no. Sesuai dengan jurusan, okay. pokoknya paling rendah kalau di UK 6,5, paling tinggi 9, kalian nggak perlu 9 7 aja udah cukup kok. Udah bahkan untuk S3 aja, 6,5 pun masih cukup S3 jadi nggak penting dapetin sempurna. Halo bulan, Bu terima kasih sudah datang. Jadi siapa <tuh. <tuh. <tuh. di grup sih dan sama ya? lagi di mana? di mobil ini suaranya putus-putus saya -putus nggak sama memang apa hujan di sini hujan besar banget. Oh iya hati-hati lah bu. <laughs> Sehat ya. Alhamdulillah. Masak apa hari ini? Kayak masak oh masak ayam kecap. <laughs> Tadi ya. juga dibahas itu bu skill buat masak sih. Jadi harus bisa masak kalau untuk di luar negeri. Skillnya. Berarti kepakai iya, kepake. Tapi dulu kita kan eh, tata buganya lebih ke pastry ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Jalan hidup seorang itu berbeda lah. sekarang malah iya. jadi biasa inggris. Eh, <laughs> keren nih. Keren nih. Mudah-mudahan eh. yang di sini juga bisa eh, apa namanya punya kesempatan untuk eh, ikut. Ya, siswa di sana juga ya amin, amin. iya amin. Amin. Ya, ibu oke okay, ada lagi pertanyaan jadi ibu Wulan ini adalah guru saya waktu di sekolah menengah kejurusan, eh, kejuruan lupa tuh singkatan SMK dulu <laughs> Juru, jurusannya adalah tata boga jadi masak Bikin kue, Tapi sekarang sih masih bermanfaat, sangat bermanfaat. <laughs> Beliau dulu yang ngajarin kita semua dari nol buat ngajar masak, bikin kue, bikin, ya semuanya termasuk apa? Ya, moral support, bukan cuman apa ya, Bukan cuman pelajaran aja tapi kayak kayak saran-saran dalam menghadapi kehidupan dalam sehari-hari. Ya, beliau sangat pijat <laughs> Oke, okay, uh, jika tidak ada pertanyaan uh, Saya akan menyudahi Oke, okay, saya akan kasih waktu satu menit Oh, ada, boleh, boleh, boleh banget Kak Agung, boleh, Kak Agung Oke, okay, uh, makasih Kak Erangga atas sempatannya Iya yeah. Selamat sore waktu Indonesia, Kak Iya <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, jadi tadi kakak udah sempat jelasin beberapa oh, di grup juga ya udah sempat ngirim link untuk melihat um, ranking ya kayak ranking dari university yang ada di UK. Lalu uh, itu kan itu salah satu salah satu apa ya salah satu indikator lah ya bahasanya, indikator dari uh, referensi untuk melihat rankingnya. Nah, saya juga sempat ngelihat itu ada salah satunya juga yang namanya itu QS World ya Kak, QS World ranking yeah. itu. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, uh, selain melihat dari QS World Ranking dan juga dari yang link yang kakak kirim, itu apa sih kak alasan kakak untuk bisa memilih suatu kampus gitu, untuk dipilih, dalam artian kalau udah dapat LOA, terus kita ambil gitu offernya gitu, dan yeah. nanti di-apply ke LPDP-nya gitu, atau beasiswanya Very excellent question. Jadi sebenarnya kalau di QS World Ranking, uh, St. Andrews itu bontot ya, 90-an nih kan, 91 atau berapa tapi secara UK dia bagus dan saya kalau di seluruh dunia itu kan uh, di Amerika juga dibandingin uh, intinya ranking itu sebenarnya nggak terlalu masalah loh guys, jadi uh, di sini uh, ada universitas di Dundee, namanya University of Dundee dan itu bagus banget bagus banget, bahkan dari St. Andrew sendiri ada referensi dari dosen sana dan di Dandi banyak orang Indonesia juga. Uh, komunitasnya makin kuat kalau di Dandi. Intinya LPDP itu akan mengambil universitas manapun di luar negeri yang istilahnya kalau di luar negeri itu, apalagi di UK ya udah lebih bagus daripada universitas paling bagus di Indonesia misalkan. Karena kalian tidak akan belajar tidak hanya belajar subjek atau major yang kalian guni gitu tapi community uh, language yang kalian pakai setiap hari di sini itu nggak akan kalian dapetin di Indonesia terus uh, cara berpikir mereka berbeda ini bukan soal bagaimana cara kitanya jadi open-minded no, no, no. tapi lebih ke apa ya toleransinya lebih kuat uh, rasa nasionalismenya lebih kuat karena kita jauh dari negara Indonesia semakin jauh malah semakin kangen di Indonesia malah makin cinta sama negara jadi uh, meskipun misalkan UI nomor satu di Indonesia kita disini, uh, di sini dan di ranking berapa tetap aja karena nggak akan dapat privilege yang sama dari universitas lokal gitu jadi saat saya mempertimbangkan saya itu dapat saya itu dapat enam LOA di UK salah satunya Edinburgh Edinburgh, Edinburgh itu kalau nggak salah lebih tinggi daripada Saint Andrews di kalau di seluruh dunia ya, hmm. ya tapi saya milihnya Saint Andrews karena Inggrisnya itu uh, nomor satu di UK untuk jurusan Inggrisnya uh, terus uh, Saint Andrews itu lebih lebih tua dibandingkan oh, Saint Andrews justru malah nomor, uh, universitas pertama di Skotlandia jadi Saint Andrews, Glasgow, uh, I mean Edinburgh, Glasgow, semua universitas top di UK pasti tahu uh, rep uh, apa? reputasinya Saint Andrews sendiri. Mm -hmm. Jadi uh, saya sih walaupun oh iya ya Edinburgh lebih tinggi kalau di QS World, tapi Saint Andrews di 90, puluh, Edinburgh ada di top 20 di kalau sama jauh banget tapi nggak apa, apa lah, saya Andrews saja karena dan pertimbangkan jurusannya jadi jurusan itu kan kalau saya kan TISOL ya Teaching English di dari enam universitas ini itu Saint Andrews punya specialism jadi ternyata jurusan ini ada sedikit bedanya gitu kalau semua TISOL TISOL TISOL ternyata mereka TISOLnya beda-beda ada yang ber, ada yang istimewa di Saint Andrews jadi saya pilih Uh, jurusannya apa, Kak Agung? Nanti S2? Atau um, s S2. S2, Kak. <laughs> S2. Iya, uh, karena saya S1 yang ambil computer science, insya Allah lanjutnya computer science lagi sih, Kak. Tapi lebih spesifiknya ke data, data science. Itu. Di St. itu ada loh computer science, dan itu uh, oh, dia okay. lab itu mirip kayak apa ya? Mereka tuh kayak... Dan labnya itu nggak bisa dimasukin uh, student lain, selain dari student... Uh, computer science okay. <laughs> jadi eksklusif, mereka okay. uh, cakep banget. Ya, pokoknya, uh, tapi nggak apa-apa. Lihat-lihat dari hmm. kalau saya gini, saya merasa bahwa saya itu orang bodoh, jadi kayak nyoba cuma apply satu universitas, kayaknya nggak mungkin berhasil. Jadi, harus ya minimal tiga, ada biar hmm. ada yang gitu loh. Kalau misalnya ditolak di sini, di sana mungkin saya bisa diterima gitu. Mm -hmm. Itu kak Iya okay. mungkin uh, Pertanyaanku yang lainnya itu uh, Kan tadi disebut kakak jelasin juga Kalau misalnya dapat beasiswa LPDP Kita harus melakukan pengabdian ya kak 2N plus 1 Kalau misalnya studinya satu tahun berarti kurang lebih tiga tahun Untuk pengabdian di Indonesia nah Kalau dari kakak sendiri nih Kira-kira uh, gimana sih kak caranya ngebuat rencana kontribusi gitu Nanti ketika kembali ke Indonesia Setelah masa studi Yap yeah. uh... Kalau nggak salah di YouTube saya nanti saya kirimin uh, oh, saya, tuh, misalnya saya itu baca uh, Indonesia 2045 hmm. di situ ada empat pilar. Nah empat pilar ini saya isi tuh Eh maksudnya saya ambil satu salah satu aja nggak usah empat empatnya <laughs> karena nggak uh, impossible gitu kalau melakukan. Saya itu ngambil satu uh, human, kalau nggak salah pilar satu itu pendidikan dan sumber daya manusia deh kalau. Nah, saya fokusnya di situ tuh, gimana caranya nanti? Saya pengen punya sekolahan sendiri, yayasan sendiri, atau khusus bahasa Inggris sendiri, dimulai dari khusus bahasa Inggris. Dengan modal bla bla bla, nanti kalau meningkat, punya universitas sendiri, itu kan bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Hmm. Jadi harus uh, melihat jauh ke depan. Jauh ke depan ya, kayak benar, -benar. Oke. Okay. Oh, terakhir sih, kak, dari saya. Tadi uh, kakak sempat ngeliat, Uh, nyaranin kalau kita juga perlu ngeliat jurusan ya, kan? Jurusan yang ada di kampus itu, nah, tuh. itu ngeliatnya gimana ya, Kak? Maksudnya kan, kalau yang dari saya tahu tuh, kita tuh dapatnya kampusnya aja kayak university-nya, rankingnya berapa. Sedangkan kalau uh, jurusannya sendiri itu belum banyak yang ngasih info gitu, itu gimana, Kak? cara ngeliat? biasanya langsung ke website resmi mereka. Terus oh, habis okay. itu lihat hmm. di... excuse me, kalau saya... Waktu itu, uh, saya ada uh, seminar sebelumnya, tahun lalu sebelum berangkat. Judulnya "How to Get LoA". Nanti di skip-skip aja videonya, tapi di situ saya uh, kasih lihat. Kita datang ke, apa namanya, ek, Kunjungi atau Visit uh, Website resminya. Habis itu lihat jurusannya, habis itu lihat baca-baca persyaratannya apa. Modulnya terkadang suka sudah ada di sana, jadi. Oh kita belajar ini nanti belajar ini nanti ya. belajar ini nanti. Jadi memang uh, dari saya apply sampai 13 universitas loh guys waktu itu. diterima cuma enam. karena nggak nggak nggak apa ya waktu itu nggak punya nggak ada nggak ada kerja nggak ada kerjaan jadi kayak apply apply apply aja. Karena uh, persyaratannya sama gitu. Kalau saya ya, kemarin ada berita orang Indonesia katanya ketembak di USA yes. Jujur ya, di, di USA itu gun violence itu mengkhawatirkan Jadi saya sih bukannya menakut-nakuti, cuman lebih baik ke UK <laughs> ah, satu Pada USA USA juga ada persyaratan yang semuanya tuh harus bayar dan lebih banyak kayak nah, bukan cuman IELTS tapi ada lagi saya oh, yeah. yang harganya tuh sama. Jadi kalau Anda nggak punya uang oh, untuk modal dulu sebelum ke sana saya enggak recommend the USA. Nggak aman pula. Keamanannya <laughs> masih ini. Iyalah. Kita kita mau belajar, kita mau merasa aman, kita mau merasa hmm. tenteram di sini. Pulang dengan baik-baik. Kita punya keluarga di sini. masa tahu-tahu ada rampok atau penembakan asal mass shooting, kan nggak lucu. Ya, pokoknya semua serba di itu. Seperti okay. Oke. Okay, baik. Terima kasih kak atas jawabannya. Yap. Semoga membantu. Nanti uh, ini juga recordingnya dikirim ke, audio oh, upload ke YouTube. Ini di YouTube, nanti bisa ditonton kembali. Oke, okay, Kak Imam. Silahkan Seminur Hai <laughs> Salam kenal Kak Erlangga dan teman-teman yang ikut webinar sore ini Ya, ya dari Palembang nih Wow, Palembang. <laughs> Terima kasih <laughs> ya Ima, jauh-jauh Ya, sama-sama Terima kasih udah buat webinar uh, Yang gratis, semoga bermanfaat ya untuk ya, uh, kesempatan amin. hari ini Amin uh, oke okay. Kair Langga yang mau saya tanyakan terkait LOE tadi, eh, hmm. kalau pengalaman Kair Langga kemarin, waktu Pak LPDP, apakah dapat LOE dulu baru opa LPDP atau eh, yang tanpa LOE gitu. Nah terus kalau untuk opa LOE tadi, kan kita memang harus lihat tuh kampus-kampus mana yang memang bakal kita tuju ya. Lalu apakah kita juga langsung bayar gitu kan untuk biaya registrasi dan juga biaya semester awal, atau seperti apa pengalamannya kemarin. Nah yang, yang kedua terkait untuk uh, recommendation letter biasanya kan kita uh, harus adakan kan uh, recommendation letter untuk uh, apply beasiswa. Nah bagusnya nih kita recommendation letter dari tempat kerja atau dari tempat kita waktu sekolah dulu s1-nya gitu, kayak Erlangga. Karena mungkin kalau kita harus ke karena saya kan udah bekerja ini udah lebih dari tujuh tahun gitu kan kerja ya. Jadi maksudnya apakah uh, harus kembali ke kampus menemui dosen pembimbing kita waktu skripsi atau cukup kita ambil aja dari uh, pimpinan yang ada di tempat kita bekerja. Uh, itu aja, uh, Kak Erlangga, terima kasih. Iya, yeah, oke. Okay. Uh, untuk yang LOE uh, dia APDP itu sekarang punya peraturan baru kalau punya LOA yang unconditional. Nanti saya kirim lagi Uh, itu video yang how to get uh, tips lolos LPDP itu sebenarnya udah dijelasin sih, cuman nggak apa-apa. Jadi kalau punya LOA unconditional, ada tiga tahap di, di di LPDP. Nah yang tahap kedua itu bisa di skip. Jadi LPDP akan langsung lihat dokumentasinya yang sudah dokumen yang sudah di upload di website LPDP. Lalu tahap kedua adalah tahap uh, tes skolastik. Jadi kayak psikologi, hitung-hitungan. Nah, tahap ketiga itu substansi, tahap wawancara. Kalau punya LOI unconditional, tahap kedua tuh nggak ikut. Jadi dokumentasi langsung wawancara. Enaknya adalah kalau kita udah skip kayak gitu. Nggak perlu repot repot belajar matematika lagi. Saya sih nggak suka matematika. Saya dulu sempat gagal di LPDP satu kali, guys. Di tahap kedua itu. Yang skolastik itu tadi. Harus... Harus apa ya harus ngitung-ngitung terus ya kayak uh, kerja aja kayak apa ngamar kerja ada psikotes gitu. Uh, itu was a nightmare. Enggak suka banget sempat. akhirnya saya gagal deh. <laughs> Karena mungkin saya emang bodoh ya jadi uh, gagal di situ. Jadi sebaiknya memang punya love unconditional. Unconditional itu artinya 100% sudah diterima. Enggak ada persyaratan apa-apa lagi yang mesti di-upload ke kampus. Nah, untuk tadi pertanyaan kedua adalah uh, rekomendasi ya. Oke, okay, rekomendasi ini ada universitas yang pengen rekomendasi secara akademis dan secara profesional. Akademis, ya pasti kita harus kembali ke kampus. Walaupun sudah bertahun-tahun gak ke kampus, uh, setidaknya minta ke departemennya. Misalkan departemen dulu Dulu, uh, Kaima di mana misalkan? Departemennya apa? Uh, keperawatan. Aku termasuk mentinya Kak Rika sih. Tahu info dari Kak oh, Rika. Oh yeah. iya. <laughs> wow. Rikanya Kak sih. Jadi, mintanya uh. sama orang yang ada di keperawatan, departemen di situ, bisa. Walaupun, coba dosen yang masih dulu ada, kalau misalkan beliau masih hidup, kita kan ingin tahu ya guys. Minta kalau hmm. beliau. Atau ke yang langsung, kalau memang bisa. Dan seperti itu. Kalau di LPDP memang, kalau nggak salah, satu, satu eh, akam, akademisi, satu profesional. Jadi harus A dua ya, Kak Elangga, ya? Waktu kemarin ininya. Iya, saya oh, dua. Okay. Tapi bahkan ada yang tiga loh, guys. Jadi dua akademisi, satu profesional. Jadi semua tergantung dari kampus. Tapi kalau untuk LPDP, coba kunjungi websitenya karena peraturan mereka itu selalu berubah peraturan hmm. mereka selalu diperbaharui itu ada itu ada template khusus atau memang nggak uh, ada ya kayak langga ya untuk letternya jadi uh, kalau nggak salah kita ngambilnya beasiswa umum kita lihat aja di situ nanti ada, uh, hmm. itu-nya sih Iya uh, pokoknya nanti uh, video yang itu ditonton aja video saya Uh, kalau misalnya saya pakai playlist malah, LPDP Jadi bisa dilihat dari Mau milih TOEFL atau IELTS Terus cara el dapetin AOE Cara melihat persyaratan LPDP Semua sudah ada di sini Youtube Oke. Okay. Uh, karena saya orangnya lupaan Jadi <laughs> dibikin aja Youtube video Oke. Okay, lagi kayak mau pertanyaan. Siap, makasih Kayak Irlangga Oke, okay, saya tunggu sampai satu menit Kalau nggak ada, kita tutup Oke, okay. wow, well semoga kalian bisa dapetin uh, manfaatnya Karena dulu saya sempat hadir suatu seminar Dan harus bayar sampai 300 ribu lebih Dan itu, aduh, kayak buang-buang waktu Orangnya, <laughs> mentor itu cuma kayak, uh, apa ya Istilahnya kayak pamer uh, achievementnya gitu tapi inform, manfaatnya nggak ada gitu, udah bayar mahal-mahal. Karena waktu itu desperate gitu, pengen dapetin basis, gak tau harus kemana. Ada aja orang yang manfaatin seperti itu guys <laughs> this is free, it's totally free. I'm happy to help you guys. Very happy Oh, anyway, this is chocolate. Kak, disana uh, tinggalnya gimana, Kak? Maksudnya, apakah dari kampus itu memang menyediakan atau ya tuh harus nyari sendiri gitu Kaya kalau dia gitu. diterima biasanya kita bisa apply accommodation di sini ini accommodation itu paling penting dan paling rep apa ya paling rep ribet maksudnya paling ribet karena banyak dari woredi yang datang ke negara tersebut tau taunya belum dapat akomodasi hmm. tapi kalian harus sudah punya uh, surat bahwa kalian tuh Diterima di sini, dan udah bisa diganti sama beasiswa. Kalau biaya hidup bakalan ditanggung. Kalau nggak di uh, petugas imigrasi, mereka nggak bisa. Karena ini bisa terbang, nggak bisa <gak> enggak bisa naik pesawat. Nanti khawatir di sana mau menderita. Di sini saya tinggal di student accommodation. Harganya itu 8,5 per bulan, 8,5 juta ya. Kalau di pound sterling jadi 4. 491 Jadi uang yang tadi sebulan hampir 20 juta itu Bahkan nggak nyampe hampir kayaknya Itu udah habis istilahnya buat uh, Bayar uh, flatnya apartemen. Gak ada, maksudnya cari kontrakan yang murah kayak 5 juta gitu nggak ada <laughs> Mana ada kayak gitu. Jadi kalau mau niatnya buat nyari duit atau nyimpen banyak uang, mungkin uh, susah ya. Karena pasti bakal kepake dan juga living allowance-nya. Di sini kan bahan-bahannya beda, jadi uh, ya nabungnya sedikit. Kalau mau ya part-time nanti. Di sini boleh kok part-time. Karena di paspor itu nanti kalian itu udah berhak kerja 20 jam per uh, seminggu. Cuman kalau untuk LPDP sebenarnya tidak membolehkan. Hmm. Tapi, selama laporan kita kuliahnya benar, dan juga nilainya ya benar, kita lolos tepat waktu, Iya, kalau mau part-time, part-time aja. Lumayan lo guys, bisa sampai sebulan tuh ada yang dapat seribu pound sterling, yang mana itu sekitar hampir 15 juta, tujuh 17 juta ya, 17 jutaan per bulan. Jadi pintar-pintar aja cari part-time. Saya aja udah nyari part-time, gak ada yang manggil kembali. Jadi saya belum kerja. Udah lama lebih dari 15 kali. 15 enggak nggak ada yang nelfon balik. Selalu gagal, nggak tahu kenapa. Nggak rezeki. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi? Halo. Ya boleh. Saya nanti hati dari Samarinda mau nanya Menyambung pertanyaan yang saudara Iman tadi iya. uh, terkait dengan recommendation letter. Nah, kalau misal itu kan ada dua ya, Kak. Tadi bilang yang dari akademisi sama satu dari misalnya dari tempat kerja gitu ya, Kak. Ya, iya. Nah, kalau misalkan uh, misal nih, uh, saya kerja di kampus gitu kan, maksudnya sama dosen juga. Nah, itu bisa sekalian gitu enggak, Kak, dari maksudnya uh, dari oh, bisa ya, tapi Ata harus. Minimal dua juga ya, tetap buat cadangan aja takutnya. Karena kan persyaratan LPDP dengan persyaratan kampus itu beda. Misalkan kalau ngelamar kampusnya di-apply di apa namanya di University of St. Andrews. Berarti uh, recommendation letternya harus berbahasa Inggris. Harus misalkan dua. kalau di lamar LPDP, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, diterima. Oh, gitu ya, Kak. Jadi enggak harus bahasa Inggris ya, Kak, ternyata rekomendasi letter Iya, ya, cuman ya tadi kalau pengen dapetin LOE dulu, ya harus uh -huh. ngikutin persyaratan di kampusnya. Ya, bener benar itu aja. Makasih, Kak. Iya, makasih. Uh, jauh-jauh deh sama Rinda. Oke, okay, uh, ada lagi pertanyaan, guys. Wow. Excuse me. Saya sih uh, apresiasinya adalah... Uh, subscribe, karena uh, dari subscribe itu mungkin nanti bisa apa ya, karena saya ingin terus-terus memberikan edukasi gratis uh, baik dari seminar maupun mungkin bahasa Inggris uh, dengan monetisasi saya bisa dapat income dari Youtube, walaupun masih jauh sih sebenarnya guys, karena untuk monetisasi itu kan perlu 1000 subscriber, 400 Terus 4.000 public watch dan itu masih jauh, tapi Oke oke okay. Saya senang uh, mendokumentasikan sih, biar banyak orang yang dapetin manfaatnya. Ya, paling uh, apresinya kalian nggak perlu bayar saya segala macam Cukup subscribe aja, atau follow Instagram. <laughs> Nanti saya akan share, uh, share apa namanya link buat sertifikat sama uh, powerpoint-nya dan juga uh, apa video-video YouTube yang saya dulu pernah buat uh, tentang pertanyaan-pertanyaan kalian semua tadi L.O.A. P.D.P. segala macam <tuh> oke okay. uh, karena saya punya ada lagi pertanyaan ini waktu ini tadi coklat nih coklat loh ini coklatnya lebih enak udaranya bersih di sini nggak pernah macet ini mah godaan terbesar buat lpd ini. buat LPD, penerima lpdp yang kuliah di uk karena takutnya udah betah di sini nggak mau balik-balik halo kak JJ, mau nanya apa lagi uh, ya kak uh, maaf aku mau nanya ini kata kakak di grup tiga hari ya untuk pembelajaran uh, ini ya berarti tiga hari itu masih... Maksudnya, takutnya yang uh, yang ikut itu kan uh, lumayan banyak di anggota grup Nah, bikin sertifikatnya kelamaan takutnya Kan Bikin namanya itu, copy paste lumayan lama Terus gambarnya di-download, takutnya kelamaan Sebenarnya saya juga sibuk di sini Bikin sertifikatnya kan sendiri juga Nggak ada tim segala macam Jadi saya nggak akan share uh, linknya nya itu Melalui jalur pribadi Cuma langsung di grup itu Biar nggak satu persatu di Apa nama JAPRI gitu Oh ini linknya nih Silahkan download uh, Download ininya Download Sertifikatnya ya Satu persatu Saya nggak mau gitu Mendingan langsung di satu grup aja Gitu kayaknya Oh jadi pembelajarannya uh, ya enggak tiga hari gitu ya? Yang ini seminar bukan Esel. pembelajaran Kak jadi. Oh iya mas ini seminar seminarnya. <laughs> Emang kursus. <laughs> okay. Oh oke okay, kak kalau gitu. Iya. Okay, makasih. Okay. Ma uh, kak Rusdono boleh? Halo kak. Rusdono mau bertanya apa? silakan open mic ini halo uh, saya masih belum dengar kak Arus uh, mau bertanya atau salah pencet salah pencet recent sometimes it happens guys oke okay, saya kasih waktu beberapa detik oh, no. satu menit mungkin Masterus Donal hello setelah itu kita langsung selesai. Oke. Okay. Ingat beliau salah pencet. <laughs> Oke, okay, uh, sekian uh, webinar singkat ini. Well, sebenarnya untungnya memang... Oke, okay. oh. Oh, yang bertanya. Oke, okay. Kak Yunda, boleh? Oke, okay, Kak. Saya uh, mau tanya soal ini, apa? Esai, kalau bikin esai yang... Gampang di lirik itu gimana ya? Oh iya, kalau essay itu, uh, ini juga penting sebenarnya skillnya Karena untuk LPDP nanti kalian perlu nulis essay juga Sekitar 2.500 kata Sebenarnya yang harus menarik adalah uh, Introduction yang pertama itu harus punya um, Apa ya, istilahnya menarik gitu Sebenarnya ini kalau untuk di, dibahas agak sedikit lebih panjang ya. Hmm, mungkin ini bahasannya nanti kali ya kalau saya punya webinar selanjutnya karena uh, fokus kita di sini sharing aja pengalaman. Karena ya, bahasa kita bukan untuk Pembahasan esai. Tapi mungkin ini bagus ide bagus untuk nanti webinar berikutnya cara menulis esai yang menarik. Dan juga menurut saya itu kan bukan soal kita cerita ya, tapi uh, harus juga punya citation yang bagus. Artinya ada beberapa mungkin informasi yang kita tulis di essay, SI, tapi ternyata itu bukan ide asli dari kita gitu. Kita baca di suatu tempat dan harus secara uh, proper uh, men cite citing itu uh, mengutip perkataan seseorang kayak para pressing gitu ya iya para pressing juga perlu uh, ya yeah. <laughs> nanti ya oke okay. ada lagi pertanyaan kak ida sudah cukup kak makasih ya ya yeah. oke okay. oh rahmi oke okay. rahmi boleh oh, uh, halo kak Uh, salam kenal. Uh, jadi aku mau nanya, kalau misalkan kan kita lihat di web universitasnya itu ada dua pilihan masa durasi kuliah yang mana, ada yang durasinya uh, part-time dan juga full-time. Apakah memang dari LPDP-nya itu mewajibkan mahasiswa yang uh, kuliah di universitas luar negeri itu part-time atau memang boleh eh, uh, full-time atau memang boleh part-time sesuai dengan pilihan kita? Terima kasih. Um. Terima kasih, Karimi. Sejauh ini LPDP cuma, cuma mengizinkan full-time. Karena LPDP pengennya itu um, mahasiswa itu fokus sama um, sama kuliah. Jadi nanti kalau di LOA-nya ditulis part-time, uh, staf LPDP atau orang yang menseleksi para you know, pelamar LPDP, akan lebih memilih orang yang punya full-time. Ini orang part-time. Ada A sama B. Si A punya full-time, B part-time. Ya jelas dia milih, milih A. Kan? Karena mereka pengen uh, mahasiswa yang benar-benar bertanggung jawab dengan uh, beasiswa yang mereka dapetin. Kalau part-time takutnya disalahgunakan waktunya. Atau kalau part-time jadinya kan per bulannya lebih lama 24 bulan misalkan jadinya. Sedang pengeluaran LPDP jadi lebih lebih besar. Ya jelas dia milih yang yang full time, yang cuma satu tahun. Kalau part time itu kan 2 tahun. <laughs> jadi perlu dipertimbangkan ke arah ini. Oke okay, Kak, thank you. <laughs> Harus yang full time. Kalau part time beresiko takutnya enggak dilulusin oke okay, ada pertanyaan lagi saya kasih waktu 1 menit sebelum ada orang yang tahu-tahu <historian> oke okay, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan saya sangat mengapresiasi dan juga berterima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya sih sudah mengantisipasi yang di grup sebanyak ini, tapi yang hadir pasti setengahnya. <laughs> Bahkan enggak ada setengahnya. Tapi uh, terima kasih semuanya uh, sudah datang. Uh, absennya adalah sudah otomatis di Google Kim. Jadi saya tahu siapa yang hadir. Uh, nanti ada survei di Google Form. Saya sih... Nah, disitulah saya bisa tahu nama lengkapnya. Jadi, saya bisa copy paste ke sertifikat. Kalau tidak mengisi, saya tidak tahu harus. Takutnya, nama nama lengkapnya itu tidak sesuai. Kalau ngisi form kan, tinggal copy paste. Karena kalian sendiri yang menulis namanya. Jadi, enggak ada salah spelling. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti. Semoga nanti saya akan menyelenggarakan webinar lagi yang pasti gratis uh, dan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, thank you banget Kak Terima yep. kasih Kak. Terima kasih. Thank you banget Kak. Yap. sih Kak. Yap. Dari bulan, hai, semuanya keluarga ya, Bu. Amin, amin. Kamu juga sukses ya? Ibu lagi di mana? Di BSD apa? Di di BSD, di kirain main di Gunung Sindur. Baru sampai nih, tadi di jalan sekarang baru sampai. Oh iya, iya, semua pada pergi, Mbak. Kan ya. malam Minggu, malam Minggu dong. Oh iya, di sini <laughs> baru jam setengah sembilan pagi, Bu. Oh, di sini udah mau maghrib. Eh, jam berapa ini? Setengah jam Sengah Sengah empat, empat. Sengah empat. Hmm. beda tujuh jam. Mm -mm. Setengah empat di kita Ya, nol mau mau nol bu? Ya, dadah, ya, Assalamualaikum.